Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini saya mau berbagi video Tutorial atau cara lagi Kali ini saya mau berbagi Cara service Atau memperbaiki Laptop Lenovo B50 ini Kerusakannya No display Atau tidak nampil gambar sama sekali Layarnya blank laptop total ini kalau nggak percaya kita coba nyalakan seperti ini, ini nyala, ini nyala, oke, tapi nggak ada gambar-gambar sama sekali, ini gelap total. Caranya sangat mudah, oke. Sebelum mulai kita klik dulu subscribe, like, komen dan sharenya video di bawah ini. Oke, jika sudah kita langsung ke tutorialnya. Kita matikan dulu power ini. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah buka dulu baut yang ada di bagian tutup ini DVD RAM ini. Hard disk RAM ini. Ya jika sudah kita buka seperti ini geser ke sana ke arah atas Oke caranya sangat mudah yang pertama kita lakukan adalah coba ganti RAM dulu tunggu dulu Oke kita ganti dulu ramnya kita buka seperti ini ini geser buka dulu ini RAM asli bawaannya kemudian kita pasang dengan RAM yang baru atau RAM yang lain juga bisa ini RAM tipe ini menggunakan PC3L bukan RAM RAM yang biasa oke seperti ini jika sudah ganti RAM tetap tidak nampil cara kedua cukup buka baterai ini baterainya dicopot kemudian copot baterai CMOS dicongkel ini jika sudah dinyalakan menggunakan charger saja jangan menggunakan baterai dan CMOS-nya. ini kita coba dulu semoga berhasil cara yang pertama ini jadi itulah cuma caranya cara ketiganya flash BIOS nya interaktif cukup itu kalau tipe ini tipe baru sama rusaknya no display atau tidak nampil gambar itulah caranya cuma kita coba tes nyala tekan power nah ini telah menyala atau nampil jadi demikianlah caranya memperbaiki laptop Lenovo P50 tidak nampil gambar. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap guys.